berapa naik? Nah, ini jadi korban nih yang gunanya oh. baby tuna. kita nge-trip tripnya pagi-pagi setelah sahur kita langsung berangkat kurang sekitar 16 mil oke geng suasananya bagus cuacanya juga bagus mudah-mudahan dapat banyak cintanya ya makan guys kita mau nge trip kali ini mau pertama dengan gram gigit kemudian ada kendaraan ada sepeda coba nanti mudah-mudahan dapat cinta juga di belakang ada SML Mudah-mudahan Ismail juga dapat banyak cinta Oke, okay, selamat menyaksikan Video trip uh, Baselapising bagi Indah ini Selamat menyaksikan Semoga dapat menyubur Sobat-sobat dan seperti Setelah-setelah Mancing sekali Strek, Belakang strike Belakang Sultan geng Sultan geng Sultan, geng. Kor gunting. Strike. Wow, mantap. ekor gunting lagi, nih. Strike, geng. Bagon, bagon. Bagahan juga strike Maknyus Maknyus Ya, geng, asli mantap geng. Ihuh. Sultan geng. Ihuh. Manjus-manjus. Geng. Sultan. Srek geng. Ayo lagi, jalan lagi. Ambil lagi. Gang. Sultan lagi nih, geng! Sultan lagi, geng! Eneng, panen geng. Puis, maknyus geng, triple geng, sihu, maknyus. Gue tak Nampak kalernya? Oh, golden, golden, golden. weh dekat aja lagi. Okay. Pesat satu lepas. Mana ni? Hah, heh. Ha. Ha, ha. Kita lihat berapa naik. Ayo, Ismail. Is ada dua, Gang. Rapun, rapun. Pak inilah dia geng hasilnya geng Ya, alhamdulillah ya geng ya ada yang abu-abu ada yang merah ada yang pink nah ini yang pink yang lebih besar nih ah, ini dia nih ini dia yang lebih besar ini kapten yang masih muda nih kapten si menteri pertahanan. <coughs> menteri pertahanan. <coughs> ini dia menteri pertahanan nih, geng. Tongkolnya uh, jadi korban nih, geng. tunanya oh. baby tuna. Semua nih, anak muda emang luar biasa juara dah Menahan ini dah nggak mau lihat pula ada. Jauh nih gini. Oke, okay. see you again. Jangan lupa subscribe, subscribe. like, share, dan komen video-video Barcelona Fishing. Oh, oh, Ngeri kali, semangat! Awas, kita dudukkan duyung. Oke.